Allahumma barakatuh, para pendengar kuliah ma'rifatullah yang dirahmati Allah subhanahuwataala, kita akan lanjutkan kuliah yang kedua ini, ya tentang bahagia. Bahagia mengenal dia. Adakah kebahagiaan tertinggi? Pernah kita melihat orang naik balon? apa ekspresinya? Ekspresinya tentu saja bahagia, senang, takjub. Ya. Kagum karena bisa melihat pemandangan luar biasa 360 derajat. Ya. Mereka ada satu pertanyaan, adakah kebahagiaan tertinggi? Insyaallah ini kita akan bahas dalam kuliah kali ini. senyum bahagia pengantin saya berjanji pernah lihat ketika pengantin mengikrarkan janji apa yang terjadi ya terjadi senyum ada yang terharu menangis ya setelah ikrar ijab kobul diucapkan ada rasa bahagia di sini Lalu kita bertanya, pernahkah kita ingat janji kita kepada Allah? Ya. Apa kita pernah berjanji kepada Allah? Jawabannya pernah. Ya. Kapan? Dahulu. Dulu sebelum kita ini di, dikirim ke dunia ini, semua anak-anak Adam itu dikumpulkan. Ya. Itu dicantai Allah dalam surah Al-Arab 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Ya, sulbi ini tulang belakang. Sini. Ya, ya Dekat ruang ekor. gitu situlah nanti Allah membangkitkan kita. Dan Allah mengambil kesaksian. Ya, janji terhadap jiwa mereka. Ingat jiwa yang ditanya. Serai berfirman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Allah bertanya. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Wahai jiwa. Maka jiwa-jiwa tersebut. Menjawab, Qalu bala syahidna. Benar engkau adalah Tuhan kamu. Lihat ucapan ucapan pasrah ridho. Ya, betul engkau Tuhan kami. menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami bani Adam adalah orang-orang yang lengah Terhadap ini atau keesan Jadi kita dulu ketika sebelum dikirimkan ke dunia ini, jiwa kita dipanggil semuanya. Ya. Nah, ketika dipanggil itu ditanya, "Benarkah aku ini adalah Tuhan?" Maka serempak dijawab. Ya. maka jiwa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dekat? Karena pernah berjanji di situ. Ya. Qad sura 7. Ya. Dan jiwa, Allah bersumpah dengan jiwa serta penyempurnaannya Ciptaan Maka jiwa itu dekat dengan Tuhan Sebab apa? Sebab sudah pernah ada ikatan Janji Sampai nanti kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namanya janji Ingat Janji itu harus ditepati Namun sayang Sering sering dan sering jiwa itu mengkhianatinya. Diri manusia itu mengkhianatinya. Ketika dia diturunkan ke dunia ini, dia lupa kepada janjinya dulu. Ya, makanya manusia itu sebenarnya sangat dekat dengan Allah. Dekat yang dekat mana? Jiwa itu dekat. Ya. Nah, kalau disentuh sedikit dia Mau berpikir, mau mendengar, mau mengamati, menyerap informasi yang ada di sekitarnya Dia akan kenal dengan Allah itu Tidak bisa dibohongi ya, Bahkan orang ateis sekalipun itu sebenarnya dia dalam jiwa yang terdalam tuh Dia yakin adanya Allah Subhanahu wa Yakin adanya Tuhan Katakanlah ya dalam surah Al-Muqadab Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi amat sedikit kamu itu bersyukur kepada Allah. Ya, mereka saat kita lahir, ya, siapa sesuatu yang paling dekat dengan kita? Jawabannya hanya satu, yaitu ibu. Ya, Sayang ibu sering dilawan. Jika sudah besar kita sering melawan ibu kita padahal ketika lahir dialah yang paling dekat dengan kita. Ya. Saat dewasa tanah siapa yang paling sering diinjak oleh kita? Jawabannya ibu lagi ibu pertiwi. Sayang ibu pertiwi paling sering dilusa. Alam yang indah jadi kotor dengan sampah. Ya, lihat sampah-sampah di tepi pantai penuh dengan plastik. Barang-barang ya, apa saja dibuang di laut saat sudah berhasil siapa yang paling bahagia hasil Ya. jawabannya ibu bapak lagi sayang ibu bapak sudah tiada mak bapak sudah nggak ada lagi maka tiga ibu tak akan bisa dilawan dengan satu bapak ya nah ketika Abu Hurairah ya, mengatakan seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya ya Rasulullah man ahaku aku nas bihusni ya sahabati kola ummu ya ya Rasulullah siapa manusia yang paling berhak untuk ditemani mereka beliau bersabda ibu lalu tanya lagi, Suma. ya, umum kan, man, ya. jawabannya sama, ibu sampai tiga kali, Suma man tanya lagi yang keempat kalinya, baru Rasulullah, Abu kan, baru ayahmu, bapakmu, ibu, ibu, ibu tiga kali baru bapak, ya maka ridha Allah itu sebenarnya sangatlah mudah. Nabi Shallallahu alaihi Tuhan itu di dalam ridhanya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho, ya ketidakridhaan Allah itu dalam ketidakridhaan orang tua. sangat mudah. Jadi kita kalau mencari ridhonya Allah tidak sulit ya cukup kita cari orang tua di dalam diri orang tua itu ada ridhonya Allah ada rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang masih punya orang tua segera datang. orang tua ya. yang sudah tidak ada lagi orang tuanya banyak doakan ya ini bukan pekerjaan mudah. Tapi ridha Allah itu mudah. Namun tidak semudah itu untuk mengerjakannya. Karena berat. Ya Berat berbakti semua orang tua itu berat. Kalau tidak paham ilmunya. Maka surganya istri itu mudah. Gitu pula ada hadis dari Abdurrahman bin Auf, ia ya, berkata bahwa Rasulullah SAW. Jika seorang perempuan selalu menjaga sholat lima waktu puasa sebulan. Penuh di bulan ramadhan. Betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Benar-benar taat pada benar suaminya. Maka dikatakan perempuan yang memiliki sifat mulia ini. Masuklah dalam surga. Melalui pintu mana saja yang kau suka. Ya di ini, Ahmad dan ibu hebat. Mungkin surganya istri itu mudah. Hanya dengan kita. Menjaga sholat. Puasa ramadhan. Jaga kemaluan. Taat pada suami. Udah oh, ya selesai ya yeah. tidak sulit ya yeah. sorganya wanita ya yeah. nah itu kuncinya tapi tidak semudah itu ya yeah. seorang istri bisa taat dengan suaminya saja itu satu suatu hal yang berat ya yeah. nah, bukan hal yang mudah kalau suaminya banyak uang mudah kalau suaminya nggak banyak uang apa bisa tak suaminya eh inilah ujiannya seorang istri ya? ya di hadis ini dikatakan masuklah dalam surga Menurut pintu mana sih yang kamu senang tapi syaratnya nah ada syarat sholat puasa jaga rizina taat pada suaminya mudah beres ada satu survei di Jerman, ya, suami yang mencium istrinya sebelum berangkat kerja, dia akan cenderung ya mendapatkan uang 20-30 lebih besar daripada yang melewatkan momen tersebut. Ya, Ini satu analisa, satu hasil survei, bahwa 87 persen karyawan yang mencium istrinya sebelum mereka meninggalkan rumah. Cenderung mengalami peningkatan gaji dan memegang posisi lebih baik di kantor. Ini survei atas 110, manajer industri top yang ada di Jerman. ya Hasil studi dari sebuah majalah Jerman yang berjudul Selecta, Pilih profesor psikolog dari bisa skill, Dr Arthur Zabo. Studi selama 2 tahun ditemukanlah bahwa para suami yang mengucapkan salam perpisahan sebelum pergi kerja. Cenderung mendapatkan uang 20 sampai 30 lebih besar daripada mereka yang melewatkan momen tersebut. Jadi penting nih kita mencuri Karena gaji akan naik. Dan surga anak itu mudah sekali. Abu Hurairah mengatakan nabarkan suatu ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW, besar. Dia celaka. Dia celaka. Salah seorang sobat bertanya, "Siapakah yang celaka wahai Rasulullah?" Nabi menjelaskan. Siapa yang mendapati kedua atau salah satu dari orang tuanya dalam usia lanjut. Tapi dia tidak berusaha masuk surga dengan merawat orang tuanya sebaik-baiknya. Jadi kita punya orang tua. Yang sakit misalnya di usia itu. Merawat dia. Itulah surganya kita. Inilah kesempatan emas kita. Kapan lagi. Ya Ketika orang tua merawat kita. waktu Masih bayi. Begitu ikhlasnya. Mengurus kita, kencing, buang air besar kita. Kenapa ketika sudah tua rentak orang tua itu? Kita mengurus kencingnya, mengurus buang air besarnya, kita jijik. Kenapa? Sedangkan dia ketika mengurus kita, ketika masih bayi, dia tidak pernah merasa jijik. Ya. Inilah sorganya ya. anak ya. di hadapan orang tuanya buktikan bahwa mata, telinga dan hati kita senantiasa sadar untuk mengutamakan ridho Allah, ridho suami dan ridhonya ibu bapak kita. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu, jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi amat sedikit kamu bersyukur. Ya, kita harus buktikan. ada ya, hadis tadi, jangan hanya dibaca saja, kerjakan. Ya, aplikasikan. Nah kalau sudah paham mana yang mesti diutamakan dalam hidup ini tersenyumlah bahagialah jiwa kita. Nah, kalau kita sudah paham tadi yang tadi yang disampaikan di atas tadi, maka dalam al Alfiturlah lima, tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalai. Tahu dia jiwa. Ya ketika mati tahu nanti jiwa. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Maka Allah ilhamkan jiwa itu. Jalan kebasikan ke dan jalan ketakwaan. taqwan. Fa'alhamah fujurah Allah ilhamkan. ada ilham namanya dalam diri kita. Semua manusia dikasih ilham. Ilhamnya kemana? Pada jiwa. Kasih jalan. Mau pilih yang baik atau yang buruk. Itu Allah yang ilhamkan. Maka beruntunglah. Kod Zakah, mendes. Beruntunglah orang yang mensucikannya, rugilah orang yang mengotori jiwa itu. jiwa jadi kotor. Kalau sudah kotor jiwanya itu, ya jauhlah dari Allah Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. لا أقسم بالله ولا أقسم بالنبي صلى الله عليه Nafsu lawama. Ya. Nafsu jiwa yang sangat menyesal. Kapan menyesal? Nanti. Menyesal Bukan di dunia. Nanti udah terakhir-terakhir dunia baru menyesal. Oh, kenapa dulu dunia dengan istri, dengan istri begini? Oh, kenapa dengan suami lu begini? Oh, kenapa dengan orang tua begini? Oh, kenapa dengan anak begini? Ya. Terbuka semua. Maka setelah mengantin mencerahkan janji Tinggallah kini waktunya Kita mengenal makin dalam tempat kita Melabuhkan janji Ya nah, Sudah kita ikrarkan janji Kita harus makin dalam Mengenal tempat kita melabuhkan janji Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan Adam Dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka Seri berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami Kami menjadi saksi Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan Sungguh kami bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini Al-Arab 117 satu, satu, Akan dari mana semuanya? Bermula, semuanya bermula, bermula dari nama Ya. Surah Al-Baqarah 31, 32, 33 dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Lihat, nama-nama. Ya. Nama Allah, nama malaikat, terus nama ciptaannya, nama semua nama. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu." Jika kamu memang benar orang-orang besar, benar. Ya malaikat ini kan ilmunya lebih tinggi daripada Adam kecerdasannya. Tapi malaikat ini diberikan ilmu oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berikan pengetahuan atau ilmu dia tidak tahu. Maka mereka menjawab maha suci Ya? Maha hebat Engkau, ya tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajar kepada kami. Allah Subhanaka La Ilma Lana Alimul Hakim Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui, ya lagi Maha bijaksana. Ini ucapan malaikat. Sangat rendah hati malaikat. Maka Allah berfirman pada Adam, ya maka Hai Adam beritahukan kepada mereka nama-nama benda dengan oh, kecerdasan diberikan Allah kepada Adam akal yang diberikan ya, ingat akal manusia diberikan akal posisinya di atas untuk berfikir ya maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu Allah berfirman Ya, bukankah sudah kukatakan kepada kamu Bahwa sungguhnya aku Mengetahui rahasia langit dan bumi Dan mengetahui apa yang kamu lahirkan Apa yang kamu sembunyikan <tuh> Jadi semua Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi ini. Maka bahagia itu Kita bisa mengenal Allah Ya Bagaimana kita bisa mengenal Allah Ya? Maka kita bisa tahu dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah, "Saya meminta kepadamu dengan perantaran semua namamu As'aluka as aluka bikulis meh walak samai nafsak, au anzal tahu fi kitabik, au alam tahu ahadan." min awis bihi ya? saya minta kepadamu dengan perantaraan semua namamu yang kau gunakan untuk menamakan dirimu atau yang kau turunkan dalam kitabmu atau yang kau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu atau yang kau simpan dalam sebagai rahasia di sisimu. Jadi untuk mengenal Allah adalah dengan caranya kita. Memohon kepada Allah. Agar Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Berdoalah. Jangan kita ingin kenal sama Allah. Ke salah. Ke masjid ketemu dengan ustadz salah. Kalau kita ingin kenal dengan Allah. Kita berdoa. Terlebih dahulu, ya Allah. Ya. Tunjukkanlah jalan untuk mengenal engkau, ya Allah. Mengenal dirimu dengan sebenar benarnya Maka nanti Allah bukakan jalan. Ketemu si A, si B, si C, si D. Kesini, kesini, kesini. kesini Arah. Maka disitulah kita akan menemukan bahagia. Dalam surah Al-Arab, 152. Hanya milik Allah, asma'ul husna nama-nama yang terbaik maka bermulah kepadanya dengan menyebut asmaul husna nama-nama yang terbaik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya nanti mereka akan mendapat balasan antara apa yang mereka kerjakan Allah memiliki nama Ar-Rahman Maha Pengasih dalam surat seratus sepuluh al Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang manasnya kamu seru. Dia mempunyai asmaul Husna Nama-nama terbaik. Jadi Allah, serulah Allah atau Ar-Rahman. Nah, di sini. Maha pengasih. Dan janganlah kamu mengeraskan seorang dalam suratmu. Dan janganlah merendahkannya. Carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu rendah. Tapi tengah tengah dalam surah Al-Hasr ada Al Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang bentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Nama-nama yang terbaik. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha berkasa. Sekali yang ya Allah ingatkan. Untuk mengenal dia lewat nama. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah pun juga punya nama. Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Maka ada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibnu Jari mereka telah berkata kepada kami. Asyari bin Yahya At-Tamimi. Telah berkata kepada kami Usman bin Zufar. Aku mendengar Al Azrami berkata tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, dia berkata Ar-Rahman untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, Ar-Rahim itu orang-orang mukmin saja. Jadi pengasihnya Allah untuk semua makhluk Allah, ciptaan siapa makhluk. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang iman tadi. Maka 114 kali basmalah diulang. Namanya dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diulang-ulang tujuannya apa untuk buka mata kita semua bahwa Allah itu rahmatnya mendahului murka. Maka dari Abu al Nabi SAW berkata tak kalau Allah ciptakan makhluk-Nya, Dia menulis dalam kitabnya yang kitab itu terletak di sisinya di atas aras sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku itu ditulis sudah Allah. Rahmatnya mendahului murka. Ya. Maka inilah pondasi Islam itu. Dibangun Islam itu dari pondasi sifat kasih sayang. ya. Dari Ar-Rahman. Ar kasih sayang. Anak dicium, istri dicium, sampah dibungut, Sungkem ke orang tua. Sayang ke hewan kucing. Itu salah satu bukti. ya, Kasih sayang dari Allah SWT. Allah maha pengasih Tapi Allah Paham menyayang kepada orang-orang yang imannya Maka Islam tidak dibangun dari pondasi kebencian Juga dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW ada, ada seorang perempuan masuk dalam neraka karena seekor kucing Kucing itu diikat sampai mati Tidak diberi makan, tidak dilepas Sehingga dia mencari makan sendiri Sekalipun serangga-serangga di tanah, Matilah kucing itu Ya, begitu jahatnya, ya, maka tempatnya di dalam neraka. Karena dia tidak sayang dengan satu perkara yang kecil, kucing saja diikat sampai mati. Nauzubillah menjalani Allah sampai mati, kelaparan kucing itu. Maka Rasulullah marah pada sahabat yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Ya, telah diceritakan, cerita kepada kami Musa dan berkata. Telah menceritakan kepada kami. Sufyan dari az dari Abu Salamah, dari Abu Huray, berkata. Al-Aqra' bin Habis melihat Nabi SAW mencium Hussein. Ya, Hussein ini cucunya Rasulullah. Lalu Aqra berkata. Aku punya sepuluh anak ya Rasulullah. Tidak pernah hal itu kulakukan pada seorang pun. Jadi Aqra ini punya sepuluh anak. Tapi tidak pernah dicium anak -anaknya. Maka Rasulullah menatapnya. Lalu bersabda. Ya? Siapa yang tidak disayangi Orang Maka dia Tidak akan disayangi Orang yang tidak menyayangi Tidak akan disayangi oleh Allah Orang yang tidak punya rasa Kasih sayang Mencium anak ya? Itu wujud dari kasih sayang Lalu mengapa kita tidak bisa menyampaikan Islam Dengan akhlak Sikap kasih sayang Ya menyampaikan Islam dengan keras, garang, suara yang berapi-api. Ya, tidak disampaikan dengan lemah, lembut, tenang. Ya, karena apa? Karena kita tidak kenal pondasi. Kita belajar Islam itu bukan dari pondasi. Kita belajar mungkin dari jihad, dari puncak, atau dari tiang, dari sholat. Atau dari dinding dari zakat, atau dari atapnya haji. Sedangkan Islam itu punya pondasi, pondasinya apa? Pondasinya kasih sayang, syahadat itu dibangun. Sebut nama Allah, Allah punya nama yang terbanyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, 114 kali diulang, Al-Shadu'ala, di bangunlah dengan pondasi nama Allah yang terbanyak disebut Ar-Rahman Ar Allah. Sebutlah Allah Ta'ala Ar-Rahman. Jadi Allah dengan Ar-Rahman ini sejajarkan ya. Itulah pondasi Maha Pengasih. Ya. Kalau kita tidak kenal pondasi ketika belajar Islam, kita akan kacau menyampaikan Islam itu Pada orang lain. Ya, menunjukkan islam oleh seolah-olah jagoan bukan itu ya, islam itu adalah agama disampaikan kasih sayang maka ada kisah pelacur yang masuk surga bayangkan orang yang berbuat maksiat ya ya seorang wanita penzina diampunkan oleh Allah ya walaupun dia sebenarnya perbuatannya keji tapi dia punya satu titik dalam hatinya itu kasih sayang dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur anjing itu hampir saja mati kehausan si pelacur ini wanita penzina ini melihat ya lalu dilepaskan sepatunya ya dan dengan penutup kepalanya lalu dia mengambil air untuk anjing itu tersebut dengan sebab perbuatannya ini dia mendapatkan ampun dari Allah ketika dia mati menghadap Allah ya dia mati si wanita ini atau Orang ini mati ini, Pelacur, neraka jahanam Tapi ternyata di, ketika dihisap Ya Di dalam kubur itu Ya Diperiksa amalnya Ada satu amal Yang membuat Allah mengampuni dia Walaupun dosanya Banyak sekali Karena berbuat zina Ya ada satu kebaikannya, yaitu memberi minum seekor anjing. Maka Allah ampunkan dia, walaupun dosanya begitu banyak. Ya, ini satu rahmat Allah rahasia Allah. Ya. tapi kita jangan menganggap enteng dosa perbuatan zina. Lalu kita menganggap, ah, udah berzina aja dulu, nanti kita. Di akhir hayat toban, oh, jangan seperti itu, tuh salah seperti itu. Justru itu menandakan kita melawan Allah Subhanahu wa Dari Abu Hurairah Nabi SAW berkata, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya yang kitab itu terletak di sisinya, di atas aras, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan murka Jadi Allah ini Maha Penyayang, Maha Pengasih, Abraham. Buktinya apa? Katakanlah surah Al alam. Al kebunyian siapakah yang ada di langit dan bumi? Katakanlah. Semua kebunyian Allah. Dia telah menetapkan tas dirinya. Kasih sayang. Diri Allah menetapkan dirinya. Sifat kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat. Yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang dirinya. Mereka itu tidak beriman pada Allah Subhanahu maka dan berselawat apabila orang-orang beriman pada ayat kami itu datang kepada Muhammad ada orang yang beriman pada ayat Allah datang menghadap Rasulullah apa jawaban Rasul orang-orang yang bertaubat ini yang bergelimang dosa yang maksiat Dulunya narkoba, dulunya suka minum, dulunya suka perempuan berzina. Ini itu bunuh orang dan sebagainya. Penuh dengan dosa. Datang kepada Rasulullah. Beriman pada ayat-ayatnya. Apa keucapan? Eh, pergi kamu. Kamu banyak dosa. Eh, pergi kamu. kamu, kamu Apa begitu? Rasulullah tidak. Justru Rasulullah mengatakan. Salamun Alaikum. Didoakan. Sejahteraan untuk kamu, Tuhanmu telah menetapkan sendirinya kasih sayang, ya, sayangnya Allah pada kita. Sejauh apapun perbuatan dosa kita, Allah sayang kepada kita. Kalau kita kembali bertobat, Allah akan sambut kita. Yaitu bahwasanya barangsiapa berbuat jahat diantara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, Maka sungguh. Allah itu maha pengampun Lagi maha penyayang ya. Jadi orang jahil Berbuat jahat Dia tobat Lalu dia membuat perbaikan Tiga Ingat oleh Allah Oh ini salah Lalu dia tobat Kembali kepada Allah Dan dia memperbaiki kesalahan-kesalahan Dan disuruh Al-Furqan yang 60. 99, 99. Dan Allah dikatakan kepada mereka. Sujudlah kamu sekalian kepada yang maha penyayang. Mereka menjawab. Siapakah yang maha penyayang itu? Yeah. Nah, ini jawaban orang -orang sombong. Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan? Kami bersujud padanya. Dan bertasujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ini orang-orang yang sombong. Tidak mau sujud kepada Allah tapi orang-orang yang hatinya kembali kepada Allah langsung dia sujud. Kisah Ibad bin Bashar yang terkena panas. saat. Aja. Pada waktu perang Zatu Riqa, sudah perang di zaman Rasulullah. Ibad bin Bashar mendapat tugas menjaga kaum muslimin secara bergantian dengan Ammar bin Yasir. Suatu malam ketika Ammar sudah mengantuk, ia suruh Ammar itu tidur. Sementara dia menjaga kaum muslimin, dia pun sholat tahajud. Tiba-tiba ada musuh datang. Musuh melepaskan anak panah ke badan ibad. Satu anak panah menancap di badannya, dicabut. Dan terus sholat. Ingat, orang ini lagi sholat panah. sadar di panah. dicabut panahnya, terus sholat. Luar biasa. Kena lagi panah kedua, ya, cabut lagi, sholat lagi, terus. Ya, lanjut bacaan setelah selesai baca Quran Ammar terbangun sementara ibadnya sedang dalam sujud darah keluar ngalir Ammar bertanya kenapa kamu tidak bangunkan aku ketika anak panah pertama ibadnya saya sedang baca Quran dalam sholat. aku sangat terharu dengan isi firman itu sehingga aku tidak mau berhenti membacanya ya dia sedang larut dengan ayat-ayat Allah larut dengan Allah subhanahu saya tidak mau menyanyakan mulut ini untuk membaca. Padahal Allah Rasulullah perintahkan untuk menjaganya. Kalau tidak, saya berhenti baca Quran. Atau kematian menghampiri saya. Maka Ibad bin Masyar masih hidup terus. Sehingga pernah Nabi ketika tahajud mendengar suaranya. Ya, dan beliau meninggal ketika berperang melawan Nabi palsu Musailama Al-Kazam. Ya masuk yang gugur sebagai syuhadat di sana. mereka ada kebahagiaan tertinggi? Kalau ditanya ketika kisah sahabat tadi yang sedang sholat di panah. Terasa nikmat. Berdua dengan Allah ta'ala Itulah kebahagiaan tertinggi. Kalau kita sudah sangat kenal dengan Allah. Lezat batinnya. Bisa menyatu dengan lezatnya Allah. Ibad ini juga. Kisahkan dengan sahabatnya. Bertemu Rasulullah sampai malam Dan ketika pulang Sahabat Ansornya dia bawa tongkat Tongkatnya itu seperti ada cahaya Nah dua-duanya itu Inilah karomahnya para sahabat Mereka Mereka bagaimana Kopi itu terasa nikmat ya. Kalau seorang itu paham Dengan kopi Nikmatlah kopi itu Di tangan orang yang paham dengan Apabila telah semakin kenal dengan pasangan Kenikmatan pernikahan semakin meningkat Apabila telah semakin kenal dengan pasangan Maka waktu kian tidak terasa Lelah pun tidak ada Apabila telah semakin kenal dengan pasangan Pengorbanan pun menjadi mudah terasa Apabila telah semakin kenal dengan pasangan Susah senang dijalani saja bersama-sama maka dalam surah Zumar 10. Kalau Ibrahim Ismail diuji kesabaran. Katakanlah hai hamba-hamba beriman. Betak kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik dunia ini. Pernah kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sungguh orang yang sabar. Yang mencukupkan pahalanya. Tanpa batas. Lihat apa yang dikerjakan oleh Ibrahim dan Ismail. Ibrahim ketika itu. Bermimpi nyembeli anaknya, mereka anaknya mengatakan, "Tum surah asofan asal Maka tatkala itu, sampai pada umur sanggup bersama-sama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi ini, arah manam, ini, asbahuka. Aku melihat engkau nih, Ibrahim, hey Ismail, Van Zurma arah, maka fikirkanlah apa mendapat ya batif ini insya Allah Hai Bapak aku. kerjakan apa yang diperintahkan. Insya Allah kamu akan dapat itu. Termasuk orang orang sabar. Maka apa yang dikerjakan oleh Allah Ibrahim dan Ismail ini menjadi napak tilas orang-orang yang haji. Ya ketika melontar jumrah, ya di jamarat itu napak tilas, napak tilas peperangan. Awan nafsu antara manusia dengan nafsunya. Itu ya. sebenarnya nampak tilas ujian seorang manusia. Cintanya kepada Allah taala. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Alhamdulillah. Warahmatullahi Wabarakatuh.